Anda dan gejala sipilis pada pria masih banyak yang tidak tahu bahwa penyakit sipilis ini merupakan infeksi yang menyebar karena adanya bakteri yang tertular. Hal ini kemudian menginfeksi bagian kulit, mulut, sistem saraf, dan alat kelamin. Mungkin bagi sebagian kalangan menganggap remeh penyakit ini, namun bisa menjadi serius jika terus diabaikan dan tidak ditangani dengan tepat. Anda dan Gejala Penyakit Sipilis Gejala yang dirasakan oleh seseorang yang menderita penyakit sipilis ini sebagian besar dikarenakan munculnya ruam. Ruam ini tidak terjadi pada semua bagian tubuh, melainkan hanya di bagian selangkangan saja. Beberapa pasien akan merasakan sakit dengan jenis sakit yang berbeda-beda saat mengalami penyakit ini. Untuk mendeteksi apakah Anda benar mengalami penyakit ini, akan lebih baik jika melakukan konsultasi dengan dokter. Penyebab penyakit sipilis Untuk membahas penyebab dari penyakit ini, mungkin sebagian besar kalangan sudah tahu jika menyinggung masalah infeksi bakteri. Penyakit ini bisa menyerang siapa saja yang tertular infeksi karena adanya kontak seksual. Bakteri yang menular tadi akan masuk ke bagian tubuh melalui celah yang ada di kulit. Biasanya berupa luka atau bentuk lainnya. Namun, perlu Anda pahami juga bahwasanya sibilis ini tidak akan menular hanya karena menggunakan toilet yang sama. Selain itu, penggunaan pakaian, peralatan makan, bak mandi, dan juga kolam renang yang sama tidak akan membuat Anda menderita penyakit sibilis. Maka dengan mengetahui penyebab penyakit ini Bisa membuat anda lebih waspada Terhadap diri sendiri Pengobatan penyakit sifilis. Poin pertama yang harus anda ketahui bahwasannya Penyakit sifilis ini memiliki tingkatan yang berbeda-beda Untuk tahu anda itu ada di tingkat berapa Ada baiknya menanyakan hal ini kepada dokter Atau melakukan pengecekan khusus Biasanya Dokter akan memberikan Anda obat jika memang keadaan Anda membutuhkannya. Jika tidak, Anda bisa memulainya dengan tidak lagi melakukan hubungan seksual yang tidak steril. Pengobatan penyakit sifilis ini tidak menimbulkan masalah yang sama lagi atau bahkan baru jika Anda didiagnosa sudah sembuh dari penyakit ini oleh dokter.